kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya baiklah sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengalami perjumpaan kita di malam hari ini tentunya Bemin akan menginfokan kepada tentunya kita semua para fans bahwa jangan sampai luar sahabat ya untuk menyaksikan jodo wasiat bapak bapak kedua setiap hari di angka MP ini yang mah tentunya kita selalu dukung untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Dan untuk keunggahan berikutnya bersama Persahabat Indah kabar terbaru dari keluarga Rizky Bilar ya, Kita lihat aja nih sebuah unggahan postingan Tujuh malam hari ini keluarga Bang Bilar lagi bakar-bakar nih persahabat ya, Wah seru banget nih Apa mungkin tentunya kita akan mendapatkan vitamin dan kejutan bahagia dari idola kita persahabat ya Mudah-mudahan saja tentunya malam hari ini kita mendapatkan jidukan vitamin manja spesial menyambut 10 men sehari lesla sahabat ya. Mudah-mudahan saya kebahagiaan selalu diberikan dari idola kita untuk para fans. Postingan tersebut sudah report kembali oleh akun Instagram Lesti bilar. Di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan bakar-bakar time Tuh sahabat ya. Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan nih. Dalam postingan tersebut, yakni dari akun Instagram, Dwinia07 mengatakan dalam kolom komentar seperti biasa mereka dipertemukan di jam kunti ya Vitamin juga bakal datang di jam kunti tungguin aja, saya katanya. <guluh> Ada juga komentar lain persahabat dari akun Instagram. Siti silvi.id yang mengatakan dalam kolom komentar ya pasti ada vitamin nih Nanti malam tungguin aja mudah-mudahan vitamin nongolnya di jam kunti tuh persahabat ya Tungguin aja pastinya bakal ada vitamin mancheni nih Dari Lesti dan Rizky Bilar yang matanya membuat kita semakin bahagia Tungguin saja persahabat ya terus pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar ini informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh